Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini Kita akan membahas bersama kunci jawaban pada halaman 81, 82, dan 84 Pada tema 2 kelas 5 Udara bersih bagi kesehatan Baik, sekarang langsung saja kita jawab di halaman 81 Buatlah daftar pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan Penyakit pada sistem pernapasan di atas Tuliskan dalam tabel berikut contoh berikut. Seperti contoh berikut ya. Baik, di sini ada tiga pertanyaan di halaman 81. Ada apa, siapa, di mana. Di apa, itu ada contoh pertanyaannya adalah apa penyebab penyakit emfisema. Kemudian di pertanyaan siapa, contohnya itu siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru. Kemudian di di mana, Contohnya adalah, di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis. Baik, sekarang kita akan jawab untuk pertanyaan apa. Apa penyebab penyakit emfisema? Penyebab penyakit emfisema adalah paru-paru mengalami pembekakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Kemudian pertanyaan kedua. Apa penyebab penyakit kanker paru-paru? Penyakit kanker paru-paru disebabkan oleh kebiasaan merokok. Apa penyebab penyakit TBC? Penyakit TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Pertanyaan untuk kata-tanya siapa? Siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Para perokok berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru. Siapa yang berisiko besar terkena penyakit emphysema? Orang yang mengalami pembekakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara beresiko besar karena terkena penyakit emfisema. Siapa yang beresiko besar terkena penyakit TBC? Orang yang terserang oleh Mycobacterium tuberculosis beresiko besar terkena penyakit TBC. Siapa yang beresiko besar terkena penyakit influenza? Orang yang ter terserang Virus influenza berisiko besar terkena penyakit influenza Untuk kata tanya di mana Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Infeksi pada penderita penyakit bronkitis terjadi pada cabang batang tenggorokan Di mana rumah asep dadan muhanda Rumah asep dadan muhanda terletak di kecamatan tampan Di mana terjadinya pembekakan pada penderita penyakit emfisema Pembekakan pada penderita penyakit emfisema terjadi di paru-paru Berikutnya di halaman 82, kata tanya bagaimana dan mengapa. Mari kita jawab bersama-sama. Oke, seperti ini jawabannya. Silahkan kalian baca. Uh, saya akan bacakan sedikit saja ya. Untuk pertanyaan bagaimana, bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberculosis? Kondisi paru-paru pada penderita tuberculosis atau TBC Menguncup atau mengecil Kemudian untuk kata tanya mengapa Mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah Jawabannya Penderita TBC bernapas dengan terengah-engah Karena paru-paru akan menguncup atau mengecil Berikutnya kita akan jawab di halaman 24 air renungkan Apa yang akan kamu lakukan supaya terhindar dari penyakit pada sistem pernapasan Saya akan lakukan olahraga yang teratur tidak merokok baik aktif maupun pasif Makan makanan bergizi tinggi dan seimbang dan selalu memakai masker apabila di tempat umum seperti di jalan Kerjasama dengan orang tua Diskusikan bersama orang tua mengenai pencegahan penyakit pernapasan yang dapat dilakukan selama di rumah Selalu membersihkan debu di rumah adanya ventilasi atau udara yang masuk dan keluar menjaga kebersihan rumah